Baiklah, para sahabat. pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada unggahan spesial untuk sahabat, ya. Kita mampir ke fashionnya, Kakak Bilar. Para sahabat, perhatikan. Tentu, di sini kita lihat sebuah celana yang dipakai oleh Kakak Bilar semalam ketika tentunya heboh banget di IG Seperti sahabat, ya, celana pendek yang dipakai Kakak Bilar ini dibanderol seharga... 1.945.749 rupiah Wow, fantastis, Sahabat ya Tentunya lihat harga celananya aja Sudah mencapai di angka jutaan Memang luar biasa, idola kita ini mudah-mudahan selalu berkah, barokah Dan selalu rezekinya mengalir, amin, ya robbal Alamin postingan ini tinggal kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Cuma bisa nangis, lihat harga celananya Wow, luar biasa banget ya, memang persahabat, ya idola kita mudah-mudahan selalu berkah dan berkah Amin, Yoruba al Dan selanjutnya persahabat kita lihat Ada sebuah unggahan dari akun Instagramnya Behalnya leslar Persahabatnya memposting sebuah postingan video dari dokter Lita persabat ya ini lagi-lagi helpers netizen yang selalu nyinyir, persabat ya ini mau melaporkan dokter Lita gara gara membela kebenaran soal Lesti kejora, persabat ya tetapi dokter Lita tidak takut persabatia ya. atau semangat membela kebenaran tentunya wajib kita dukung dan maju terus untuk dokter Litasabat ya mudah-mudahan semangat terus dan selalu memberikan kebaikan. Dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan dalam postingan tersebut Maju terus jeng Lita selagi kita di posisi yang benar Kenapa harus takut, semangat Sehat terus ya dokter Lita Gading TSI. itu masalah banget ya Dukung support yang terbaik untuk orang-orang yang selalu mensupport dan mendukung idola kesayangan kita Di berikutnya kita lihat persahabat ada unggahan Spesial ya, ini ketiga tentunya Leslar otw pulang dari karantina ya Alhamdulillah akhirnya leslar keluarga dan tim sudah bebas karantina Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kebahagiaan untuk semuanya amin dan kita lihat unggahan ini diunggah kembali oleh akun leslar underground banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari sahabat leslar yakni dari akun Instagram Alexa11334 mengatakan dua bucin belum nongol Oke okay, katanya tuh Tunggu saja persahabat ya Pastinya kita akan mendapatkan kabar bahagia dan cidukan vitamin manjo Yang diberikan langsung Allah idola kita Dan kita lihat keunggang berikutnya tuh. tuh Masya Allah banget persahabat ya video vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita Masya Allah luar biasa yang tahu ya momen ketika apa nih? Les dan setibilar jadi Leslie sedang menggendong anaknya Kak Nova. Tuh, ya pasti fans sejati. Tahu nih video kapan dan tentunya walaupun video sudah lama, ya kita merasa kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan terbaru dari Bang Ariel di akun instagram pribadinya. Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto. ya aduh langsung dipakai aja nih baju bola dari Turki. Persahabat ya dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bang Ariel. Bismillah, alhamdulillah selesai sudah karantina. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Amin aminkan sahabat ya doa baik selalu kita aminkan mudah-mudahan diijabah dan selalu support yang terbaik untuk Leslar keluarga dan tim dari Leslar Entertainment. Banyak komentar dan kapan juga yang diberikan Dari postingan tersebut Yakni dari akun Instagram Nuerha93 Alhamdulillah selamat menghirup udara segar Bang tuh Alhamdulillah banget sahabatnya akhirnya Bebas juga karantina Mereka tentunya bisa menikmati Udara segar kembali Ya, ya mudah-mudahan saja Kita mendapatkan kabar baik selanjutnya Dan hidupkan vitamin manca Dari idara kesayangan kita